Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Di hari Minggu ini tema khotbah kita diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik Bapak yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena hari yang baik yang Kau ciptakan Oleh karena kebaikanmu senantiasa nyata di dalam kehidupan kami Dan engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu Di tengah-tengah ibadah kami pada hari Minggu ini ya Tuhan kami rindu untuk belajar bersama dari kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, urapilah kami satu demi satu setiap yang menyaksikan tayangan video ini. Agar semuanya boleh merasakan pertolongan Tuhan. Boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kau urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ini. Ialah roh kudusmu saja yang memberi kami pencerahan. Supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkannya Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami telah berdoa Amin Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan firman Tuhan kita Pada pagi hari ini diambil dari Amsal Pasal 22 ayat yang ketiga Demikianlah firman Tuhan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka Di dalam bahasa Ibrani ayat ini tertulis demikian Arum ra'a, ra'a Kalau ada orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana Atau orang yang cerdas Di sini dikatakan arum ra'a, ra'a dia melihat kecelakaan dia melihat malapetaka maka di situ dikatakan Wyster tertulis Wyster tapi eh, seharusnya dibaca Wenester dia bersembunyi dia menghindar dia mengambil eh, jalan untuk preventif mencegah uvetaim tetapi orang yang di disitu dikatakan Atau orang yang tidak berpengalaman Afru dia akan berjalan terus Dan dia mengalami celaka Atau tertimpa malapetaka Nah bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Nats firman Tuhan ini mengajarkan kita Bahwa dalam setiap kehidupan kita Dalam situasi apapun di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, kita juga diberi hikmat oleh Tuhan Kita juga diberi hokmat, kalau dalam bahasa Ibrani-nya, Diberi kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan hikmat yang berasal dari Tuhan Karena itu, menyikapi setiap kondisi, menyikapi setiap situasi, menyikapi setiap persoalan dalam kehidupan kita kita juga harus menggunakan hikmat yang berasal dari Tuhan Nah di tengah merebaknya wabah virus corona atau uh, COVID-19 ini Gereja-gereja mendapat imbauan dari pemerintah Supaya membatasi pertemuan-pertemuan dalam jumlah banyak Kenapa? Karena pertemuan dalam jumlah banyak itu memberi peluang Penyebaran virus menjadi lebih cepat Kita tidak tahu siapa orang di sekitar kita Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bertemu, dengan siapa dia bersalaman Karena itu adalah sebuah langkah yang bijak Apabila kita membatasi pertemuan-pertemuan dalam jumlah besar Nah, langkah yang bijak ini Langkah yang didasari oleh hikmat ini Harus didukung oleh gereja sebagai bagian dari bangsa dan negara ini Langkah yang bijak ini hmm. harus mendapatkan topangan kita bersama Termasuk topangan doa Supaya langkah pencegahan menyebarnya virus corona ini dapat lebih maksimal lagi Dapat menghasilkan hasil-hasil yang positif bagi bangsa dan negara kita Karena itu kita perlu ada hikmat di dalam kekristenan kita mengenal yang disebut dengan keputusan-keputusan etis Keputusan-keputusan yang lahir dari hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita Ada tiga pertimbangan keputusan etis bagi kita orang percaya Pertimbangan yang pertama adalah apakah keputusan itu adalah benar atau salah Atau dalam istilah etika Kristen disebut keputusan deontologis Apakah langkah kita untuk membatasi pertemuan-pertemuan seperti ini dan mengadakan ibadah-ibadah di dalam rumah-rumah adalah langkah yang benar ataukah langkah yang salah? Di dalam Alkitab dikatakan supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Artinya kita harus sedapat mungkin melaksanakan ibadah dalam situasi kondisi yang bagaimanapun Ibadah tidak bisa ditinggalkan Ibadah tidak boleh dijauhi Itulah kehidupan orang percaya Karena ibadah adalah bagian penting dalam kehidupan iman kita sebagai orang-orang percaya Ibadah itu dimulai dari yang paling kecil yaitu pribadi lepas pribadi Setiap orang dapat beribadah sendiri-sendiri Setiap orang dapat beribadah berdoa sendiri-sendiri Ibadah juga bisa dalam bentuk persekutuan kecil di mana dua tiga orang berkumpul Kata firman Tuhan Maka Tuhan ada di sana Maka sangat dianjurkan kita untuk beribadah dalam persekutuan-persekutuan kecil Yang dimulai dari dalam keluarga Yang dimulai dari orang-orang di sekitar kita Karena itu ibadah jangan sampai berhenti Jangan sampai ditiadakan hanya karena persoalan virus corona Jangan ditiadakan dalam arti Mari kita buat ibadah-ibadah itu menjadi lebih kecil Dalam bentuk komunitas-komunitas kecil Dalam bentuk persekutuan persetuan kecil Yaitu di dalam keluarga kita Di rumah kita masing-masing Nah beribadah di rumah masing-masing Itu berarti ada imam di sana Kepala keluarga dapat menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan di sana. Nah, inilah ibadah dalam bentuk persekutuan kecil. Jadi, sebagai langkah preventif, sebagai langkah upaya mencegah penyebaran virus corona yang sekarang semakin marak di tengah-tengah bangsa dan negara kita, bahkan di seluruh dunia, karena ini sudah disebut pandemi oleh organisasi kesehatan dunia WHO. Maka langkah mengambil kebijakan beribadah di rumah masing-masing adalah sebuah keputusan yang benar menurut Alkitab. Bukan keputusan yang salah. Tapi ini bukan berarti menjadi pembenaran buat kita untuk tidak beribadah di gereja. Untuk tidak beribadah di dalam persekutuan yang lebih besar. Kita tentu berharap bisa beribadah dalam persekutuan yang lebih besar. Tapi dalam situasi kondisi tertentu. Di mana hal itu tidak memungkinkan Maka kita membatasinya Kita membaginya ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil di dalam keluarga kita Sehingga ada situasi di mana keluarga bisa beribadah bersama-sama Membaca, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama Itu uh, langkah pertama ya, ya. Yang kedua, keputusan etis diambil berdasarkan pertimbangan baik atau buruk jadi ini bicara dampak Berbicara tujuan Kalau di dalam uh, etika Kristen Disebut teleologis Bagaimana kita mempertimbangkan Supaya kebijakan kita itu Keputusan kita itu adalah keputusan yang baik Yang berdampak baik Bagi diri kita Dan juga bagi orang-orang di sekitar kita nah, apakah Bersekutu di rumah masing-masing Itu adalah langkah yang baik Ya pasti Kenapa? Karena Tubuh kita mungkin dapat kebal atau tidak terkena dampak yang begitu signifikan terhadap e, penyebaran virus itu, tetapi kita, tubuh kita ini, dapat menjadi carrier, dapat menjadi peng, penyebar apabila kita e, berinteraksi dengan orang-orang yang terkena virus corona. Apalagi menurut laporan pemerintah, sekarang jumlahnya terus bertambah, sudah ada ratusan kasus. Sudah ada puluhan yang meninggal Meskipun kita melihat ada titik harapan di sini Bahwa ada sejumlah orang yang berhasil disembuhkan Bahkan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Pemerintah akan membeli obat yang sudah diuji di tiga negara dapat mengobati virus ini Nah sambil pemerintah melakukan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah pengobatan Marilah kita sebagai gereja mendukung ini sebagai langkah yang baik Yaitu dengan kita bersekutu di rumah kita masing-masing Supaya dampak penyebarannya dapat semakin kita batasi Nah yang ketiga adalah pertimbangan tepat atau tidak tepat Ini berarti bicara tentang situasi dan kondisi, bicara tentang konteksnya Konteksnya tepat tidak Kita melakukan ibadah pada situasi yang seperti ini Melakukan ibadah sekali lagi Saya katakan tadi bahwa ibadah tidak boleh kita hindari Ibadah tidak boleh kita jauhi Tapi ibadah dalam bentuk yang bagaimana Itu bisa kita kreasikan sedemikian rupa Karena Tuhan menciptakan kita otak untuk berpikir Tuhan memberi kita hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat maka keputusan yang paling tepat dalam situasi dan kondisi bangsa dan negara, bahkan seluruh dunia saat ini, adalah kita beribadah di rumah masing-masing. Maka nats firman Tuhan yang dikatakan dalam Amsal 22 ayat 3 tadi, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia atau menghindarlah dia, karena bencana lebih baik dicegah, lebih baik dihindari daripada kita menantang Tuhan dengan cara menceburkan diri dalam bencana itu. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi pembekalan buat kita bersama-sama untuk kita renungkan dan menjadi dasar kehidupan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, karena kebaikanmu di tengah-tengah kehidupan kami, kami bersyukur karena Engkau tetap memelihara dan menjaga kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa hadir di setiap pergumulan hidup kami Di tengah-tengah pandemi virus corona di dunia ini Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan Kepada pemerintah-pemerintah di seluruh bangsa Supaya pemerintah-pemerintah dari berbagai negara boleh saling bahu-membahu Bekerja sama, menemukan langkah, menemukan solusi terbaik dalam rangka pencegahan Bahkan bagaimana mengatasi virus corona ini Supaya setiap orang yang ada di seluruh bangsa Boleh hidup dengan baik, boleh hidup dengan damai sejahtera Mereka boleh hidup dengan tenang Dijauhkan dari serangan virus ini Kami berdoa ya Tuhan untuk tim-tim medis yang bekerja 24 jam Membantu para pasien Membantu memeriksa orang-orang yang terkena dampak virus corona Ya Tuhan memberi mereka kesehatan, kekuatan, ya Bapak. Melindungi hidup mereka, ya Tuhan, dari dampak virus corona ini. Sehingga, ya Tuhan, mereka boleh merawat setiap pasien-pasien yang ada. Dan boleh disembuhkan dengan pertolongan dan kuasa yang berasal daripada Engkau. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk gereja-gerejamu di muka bumi ini, dimanapun berada, lebih khusus yang ada di Indonesia, yang mengambil langkah untuk beribadah di rumah masing-masing. Saya berdoa biarlah kuasa Tuhan, roh kudusmu tetap hadir di tengah-tengah umatmu Memberkati setiap keluarga demi keluarga Memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan Sehingga meskipun mereka tidak bersekutu di tengah-tengah gedung gereja Tetapi mereka tetap melakukan ibadah bersama-sama di dalam keluarga Berkati setiap kepala keluarga, berkati setiap imam dalam keluarga Di dalam memimpin dan menjalankan ibadah di gerejanya masing-masing, di rumahnya masing-masing Supaya mereka dapat menjalankan ibadah ini dengan baik Dengan pertolongan yang berasal daripada engkau Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja Untuk setiap pelayan-pelayan gereja Setiap pengerja-pengerja gereja Supaya mereka pun dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijak Keputusan-keputusan yang etis Di dalam menyikapi penyebaran virus corona ini Dan kami berdoa ya Tuhan untuk semua bangsa dan negara Untuk Bangsa Indonesia lebih khususnya Biarlah Tuhan menolong bangsa kami untuk keluar dari persoalan ini Dari pandemi virus corona ini Sehingga ya Tuhan persoalan ini dapat terselesaikan Dengan pertolongan dan kuasa yang berasal daripada Engkau Berkati setiap jemaat kami ya Tuhan Yang kami gembalakan Yang Engkau percayakan untuk kami gembalakan di tempat ini Tuhan lindungi kehidupan mereka satu demi satu ya Tuhan Apapun yang menjadi persoalan mereka Mereka yang sakit engkau sembuhkan Mereka yang memiliki persoalan ekonomi Tuhan berikan jalan keluar terhadap kehidupan mereka Mereka yang mengalami persoalan-persoalan sosial lainnya Tuhan juga akan memulihkan kehidupan mereka Jemaat-jemaat yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang sudah lewat Biarlah Tuhan juga memberkati mereka di tengah-tengah ucapan syukur mereka, Tuhan menambahkan kepada mereka sukacita yang berlimpah. Sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar Tuhan hadir juga bersama-sama dengan mereka. Menolong mereka untuk keluar dari setiap persoalan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Amin.